Kalastri mengimani anak-anak bersama orang tua dalam keadaan sehat, sukacita dan yang pasti tetap semangat untuk ikut ibadah online. Kalasri mau ajak adik-adik untuk mengikuti ibadah online hari ini, tapi sebelumnya, Khalasri kembali mengingatkan, selama mengikuti ibadah online, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bermain handphone. Semuanya harus fokus untuk ikut ibadah online. Mohon bantuan setiap orang tua untuk mendampingi anak-anak selama mengikuti kegiatan ibadah online. Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kalah seri jemput semuanya bangkit berdiri di tempat masing-masing. Kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih. Kami anak-anak sekolah minggu hari ini, kami memulai ibadah online kami. Mari roh kudus urapi setiap kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online dengan baik. Kami boleh mengikuti setiap pujian, kami mendengarkan firman dengan baik. Sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kakak-kakak yang mendampingi, orang tua yang mendampingi, juga kakak-kakak yang akan melayani. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Hanya di dalam namamu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin, selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak sekolah Minggu GKR Diaspora Kopilas. Apa kabar hari ini? Ivi berharap semua dalam keadaan sehat dan diberkati ya Tetap juga kesehatan ya Dan penting di rumah aja Sambil kita berdoa Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dari negara kita Sehingga kita boleh sekolah minggu lagi di gereja nah, Saat ini kita mau ibadah Kita mau bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita Mari sama-sama siapkan hati kita, cara duduk yang baik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau dengar firman hari ini. Sudah siap mau ibadah? Oke, siapkan hati kita, mari kita angkat pujian. Bapak engkau sungguh baik. Sampai dengan saat ini Tuhan, kami masih sehat, kuat, semua karena kemurahan Tuhan Dan di saat ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Kami mohon, Tuhan mau memberkati ibadah kami Mulai dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya ibadah kami Di dalam nama Tuhan Yesus, amin Saatnya kita mau memuji Tuhan, Kak Ivi undang semuanya berdiri kita mau menyanyi sambil ada gerakannya. Lagunya setinggi-tingginya langit dengan semangat kita memuji Tuhan ya. Sudah siap memuji Tuhan? Oke, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Angkat pujian, Yesus terang dunia. Dengar firman ya, sudah siap mau dengar firman. Namun sebelum dengar firman, KIV mau kasih satu games. Gamesnya adalah tebak toko Alkitab. Jadi sebentar, KIV mau kasih clue dan adik-adik di rumah mau tebak siapa ya kira-kira toko Alkitabnya. Oke, sudah siap. Sekali lagi, KIV mau kasih games. Gamesnya adalah tebak toko Alkitab dan sebentar kak Ivy mau kasih clue nya, clue dari toko alkitab itu. jadi adik-adik menebak, oh toko alkitab siapa ya ini? jadi hanya menebak siapa toko alkitabnya. Ivy mau kasih clue nya. siap? oke, toko alkitab pertama clue nya adalah dia adalah seorang raja, dia adalah sahabat Yonatan, dan dia Badannya kecil, masih muda. Dia pernah mengalahkan seorang raksasa hanya dengan ketapel. Siapa dia? Yah benar, dia adalah Daud. tokoh Alkitab kedua. Dia adalah seorang pejabat tinggi pada masa kerajaan Darius. Pada waktu itu di kerajaan Darius ada aturan bahwa tidak boleh menyembah Tuhan hanya boleh menyembah raja Dan pada waktu itu dia tidak menaati aturan itu Dia lebih memilih untuk setia menyembah Tuhan Berdoa kepada Tuhan dia tidak mau menyembah raja Dan pada waktu itu hukuman bagi siapa yang tidak menaati aturan adalah dimasukkan ke gua singa Dan dia dimasukkan ke gua singa Siapa dia? Yah benar dia adalah Daniel Tokoh alkitab ketiga terakhir nih Dua orang mereka berdua adalah seorang suami istri Mereka berdua suami istri Mereka berdua membohongi Tuhan Mereka berdua hanya memberikan sebagian persembahan kepada Tuhan Sebagiannya mereka tidak berikan Dan mereka membohongi Tuhan bahwa mereka sudah memberikan semua persembahan Padahal hanya sebagian, sebagiannya pada mereka. Siapa mereka? Iya benar, mereka adalah Ananias dan Safira. Yes, semua tepuk tangan. Nah, saatnya kita mau dengar firman. Dan firman Tuhan saat ini akan dilayani oleh kakak Lasri. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ivi yang sudah memimpin puji-pujian Adik-adik sekarang kita mau dengar firman Tapi sebelumnya Kalasri mau ajak adik-adik untuk siapkan hati Mari sebelumnya kita mau lipat tangan Kita mau berdoa Kita mau minta pimpinan roh kudus Membimbing kita sehingga selama firman berlangsung Adik-adik boleh duduk diam dengan dengaran Dan boleh mengerti apa yang hari ini akan Kalasri sampaikan Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa Tuhan Yesus, bentar kami mau dengar firman, Tuhan urapi setiap kami agar kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh Kalastri. Tuhan berkati anak-anak dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh duduk diam dengar dengaran, sehingga firman juga boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapak, hanya di dalam namamu kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Adik-adik di disikit, tema kita minggu ini adalah menjadi teladan di dalam perbuatan Terambil dari kitab Matius, pasal yang ke-21, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32 Mari buka alkitabnya di tempat masing-masing Kalau belum bisa buka alkitab, minta bantuan orang tua ya Kita ambil dari kitab Matius pasal 21 Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32 Diceritakan bahwa suatu hari Yesus sedang mengajar banyak orang Kemudian Yesus bertanya nih kepada orang-orang tersebut Menurut kamu mana yang lebih baik? Diceritakan bahwa ada seorang bapak Si bapak punya dua orang anak. Anak yang pertama, kemudian anak yang kedua. Suatu hari si bapak memanggil anak yang pertama. Anakku lalu datang nih anak yang pertama. Ya bapak, si bapak bilang pergilah ke kebun dan bekerjalah. Si anak pertama bilang, ya bapak, tetapi tidak melakukan. Lalu si bapak juga memanggil anak yang kedua. Anakku, anakku. Anak yang kedua pun menjawab, ya bapak. Si bapak bilang kepada anak yang kedua, pergilah ke kebun dan bekerjalah. Anak yang kedua bilang, tidak, aku tidak mau. Si anak yang kedua bilang tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal dan akhirnya pergi ke kebun dan melakukannya. Menurut adik-adik, mana yang dengar-dengaran? Mana yang menaati Perintah orang tuanya Apakah anak yang pertama Atau anak yang kedua Sebagian dari adik-adik mungkin akan bilang anak yang pertama Karena anak pertama bilang iya Tapi ingat Anak yang pertama hanya bilang iya tetapi tidak melakukan Sementara anak yang kedua bilang tidak tapi kemudian dia menyesal dan akhirnya pergi ke kebun dan bekerja. Adik-adik sering kali nih di dalam kehidupan adik-adik, apalagi kalau kehidupan kakak beradik ya, sering kali kita cuma bilang iya, tapi kita tidak melakukan. Contoh nih, jujur ya, siapa yang di rumahnya kalau dibilang mamanya, Dek, Dek, belajar, jangan main handphone Iya, Mak, tapi handphonenya tetap dimainin Siapa yang kayak gitu? Hari ini kita mau belajar nih dari dua orang anak Kita harus taat, dengar-dengaran, dan juga melakukan Seperti anak yang kedua Awalnya dia bilang tidak, tapi kemudian dia menyesal dan akhirnya melakukan perintah. Nah adik-adik juga harus demikian. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi juga harus dilakukan. Kalau adik-adik belajar, kalau adik-adik dikasih info, atau kalau adik-adik nih, Dinasehatin papa mama, jangan cuma mendengar tapi tidak melakukan. Adik-adik juga harus melakukannya. Kalau disuruh belajar, ya belajar. Kalau disuruh makan, ya makan. Kalau disuruh berhenti bermain games, berhenti bermain games. Jangan ketika disuruh belajar, cuma bilang iya di mulut tapi tangannya tetap main games. Oke ya, pastikan hari ini kita mau belajar seperti anak yang kedua Menjadi teladan di dalam perbuatan Tidak hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman Demikian firman Tuhan kita hari ini Pastikan adik-adik juga kalastri kita menjadi teladan di dalam Perbuatan kita. Sehingga dari hidup kita, banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan firman. Mari lipat tangan, tutup mata. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Bapak di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Kami belajar dari sosok anak kedua yang mau dengar-dengaran juga mau melakukan firman Tuhan. Ajari kami untuk jadi anak-anak yang bisa menjadi teladan di dalam perbuatan kami. Kami berdoa memberkati kakak-kakak yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Terima kasih untuk Kak Ivi yang sudah menjadi pelayan Tuhan di dalam pimpin-pimpin pujian. Terima kasih untuk Kaiosi yang sudah membantu dalam proses editing, juga Kalastri yang sudah menyampaikan Firman, juga Abang Gabriel yang sudah membantu dalam perekaman video. Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan. Juga berkati anak-anak sekolah Minggu dimanapun mereka berada. Anak-anak yang sakit kami percaya Tuhan sembuhkan, setiap orang tua yang mengalami kelemahan Tuhan yang kuatkan, setiap orang tua yang mengalami keraguan Tuhan yang beri kepastian. Kami berdoa memberkati bangsa kami Tuhan, Tuhan berkati sehingga boleh pulih dari pandemi COVID-19. Berkati para suster, para dokter yang menyembuhkan setiap pasien, Tuhan berkati. Berkati juga gereja kami Tuhan, Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Esther, juga Tuhan berkati Terima kasih Bapak, di atas segalanya kami minta ampun untuk setiap salah dan dosa kami Hanya di dalam namamu kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin Demikian ibadah online kita hari ini Terima kasih untuk setiap orang tua yang selalu setia mendampingi Terima kasih untuk anak-anak yang selalu antusias untuk ikut ibadah online. Sampai jumpa di ibadah online lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.